Saka, Ini jadi beli berapa? Ini buat si Om Ipang, itu buat si Om Klot ya. Kau mau kemana? Mereka. Ujung Pekosan akan perjuangan seber sti tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot bedanya Saka bedanya ini muka Bapaknya Oh ini kebalik ini iya matanya ya ini bapaknya apa sih pahili ngawas ya kalian nanti punya, punya pacar pahili nanti kasihan mesti ditandain Ini Ayin. siapa sih? Ubi. Ini eh? kamera nak. ini, ini salah segi kok dijadi. Iklan susu lah cepatlah. Iklan susu. Lucu dia. ini. Ini lucu tau nggak dua duanya? Lucu tau kau ini kan pampers deh dua duanya. Nge? Eh ini Bulanya. bener, kempes pisan. Ini kayaknya yang gini. Sebulan 40 kak. Bulan 40. Ini... Lain dia nanti 40. 4 dus? dus aja isinya? 4 bal 4 bal. Bal. Bal. bal? ini kan? Ya bener, seminggu satu bal Tuh, <laughs> nah. Nah, nah, udah, Kalau ini harus nggak pakai pampers ini hmm, okay. Bayang kasur boompol ah, Susah, susah Kalau anak-anak cewek kamu udah lepas Iya, ini udah, udah, pada, udah pada pintur bentar. Bisa, mereka oh, diapain aku ini ditembak tapi nggak ada tembakannya ya shoot shoot oh Siap siap. Mas. Oh, it's about the bouncy si bouncy digi, digi digi digi set up and set up set up the boogie. Oh, it's about oh, ya, si, the bouncy si ya. bouncy digi digi digi set up and set up set up the boogie. Baik. Hey, ah bengong kamu. Mama. Mama. Mama. Mama. Siapa sih oh. kamu ini? Mama. dadah-dadahnya gimana dadah? Dada dada nya gimana dadah? dadah, gimana, dadah? dadah dulu dada. dadah, dadah. <laughs> Gemes. kamu kemes, kamu gemesnya ada bayi, ini gemes kamu mudah. punya bayi kan? Nau Ali, gatal ya kamu ya? Ah, menjadi ke gigi ya? Semuanya digigitin. Ada ada dadah, ada ada dadah, dadah, ada ada yang benar. Bye bye. Tukangan tukangan tuh oh, bisa. Ayo kita Avant sama ya mah bro. Ketemu Om kok, cuy. <tuh> huh pensiun langsung punya anak. Pensiun siap. Oke. goreng destinasi ya. Thank you. Siap okay, Siap, siap, Om. Kalau saya Bini lu aja Mang, sambil main. Dia pengen banget ketemu anak-anak yang di sananya, yang anak kembarnya. Jadi memang mereka tuh udah janjian dari bulan Desember. Gua gak bisa kabulin. gue bilang tarantar -tar aja gitu kan sampai-sampai <tuh> pas kemarin kebeneran lo mau ke Rancamaya ya, nah. gue jadi kepikiran, oh mending sekalian sekalian lewat ya iya yeah, sekalian jalan makanya gue nge-puluh rama rama rama, rama -ra -ra -ra -ra -ra -ra. 220 eh gila sendirian enggak, gue matiin gue ada gue lagi di sini dari kemarin kemarin gue loading loading in hari ini sama besok besok oh. balik besok balik cuma 3 hari? cuma 3 hari tapi enak ya, kayak gitu ya? Eh, lu ya tinggal nyuruh-nyuruh aja. Iyalah. Lu enggak tahu tau gitu gua dari pagi ya. <laughs> gua bilang gua dari pagi aja. Lu kan takut ngagokin lu juga nggak ngasih kode lagi. Sini mah dari pagi emang gua mah santuy ya. Santuy oh, aja. <laughs> enggak sih, emang gua enggak bisa pagi. Kurang uh, kan harus anak sekolah dulu. Balik tadi jam 10. Untungnya kebenaran balik cepat makanya jadi kepikiran untuk minjem mobil adik gua. Biasanya pula-pulangnya kan setiap 11. Hmm. Nah, tadi pulang cepat setengah oh, juman, 10. Kebetulan dipercepat katanya ada meeting lah gurunya. Jadi gua setengah sepuluh tuh langsung ke tempat adek gua minjem mobil langsung berangkat. Cuman salah tadi aja jalannya anjir, anjir udah lama ngelawas itu ya. Allah Keluar baranang siang dong. anjir. Gue juga kemarin pas surat lewat. Gue malah keluar apa? Keluar mana Ciring, ciring apa sih? Hah? Ciring dia. Pokoknya gue harusnya keluar cawii. Ah ah. Kelulusan. Lewatan. Malahnya cigombong berarti. Bukan. Pokoknya tol-tol itu setelah Ciawi, loh. Setelah Ciawi mah iya, Cik Gompong, berarti cik keluar, ya. tol kan, iya, keluar tol kan? Langsung keluar iya, tol tuh, masuk lho. jalan Sukabumi uh -huh. tadi ya. Iya, itu Cik Jauh banget, iya, <laughs> terus gua juga. Ya, Kayaknya gak, gak usah nyalahin gua ya. Kalau geblah, gebloh ya. Lu juga sama, geblah, gebloh cuy. Ini sekarang gak na-streaming dong. enggak, gak anak-anak. Oh, you no pony rumah kemarin lu udah, uh, ini udah absen lu. Kalau yang main zombie. <laughs> Ya gue bilang nggak nyangka sekarang bakal cabut gue bilang tapi nggak apa-apa refreshing ya gue bilang nanti besoklah besoklah malam aja mang pulang pergi nggak iya kalau sempet gue bilang sempet hajin aja gue guys sekali lah iya refreshing. iya di depan PC mulu asli om migran gue juga sebenarnya tuh kenapa ya di depan PC tuh gue sebenarnya buat nge, nge, nge apa nge nglampiasin aja ini akutnya pada saat gua kerjaan di di toko jadi Gimana daripada gua malam macet justru, makanya gue banyak live streaming, tuh, gue, apa -apa. Gue, gue biar gak ngelamun, biar gue gak suntuk, terus mm. biar gak kepikiran untuk kerja karena sebenarnya kan namanya usaha itu, ya tuh kan turun naik ya nah gue takutnya gak kuat lagi karena gue beberapa kali gagal gara-gara gue emang gak sabaran orangnya ya namanya gak, gak bisa terus. <tuh> iya itu yang gue kadang-kadang suka gak sabar jadi kebayangnya tuh emang mentalnya udah kelamaan kerja gue kelamaan gue baru kerja Bikin-bikin usaha itu baru tiga tahun belakangan, inilah agak serius gitu Sebelum-sebelumnya pernah nyoba gagal, baik lagi kerja <tuk> lu mas tahun aja udah gege aja, perangkatnya udah oke lama bro Salah ya, prosesor kita ketuker ini <tuk> <tuk> Ada request, ada request, mau way apa? Way <tuk> Way, way away, kembali. Ke tiket kembali mau ke tiket ke Bali banyak, belan tinggal Aduh Lu ga ada anakku berenang Gua kira tuh lu, uh, apa namanya, sama keluarga ini gua anak gua Oleh-oleh nih Oleh-oleh lah moci. Masih lihat dah, ini Mochi Sukabumi the best mah bro Ga bisa terkalahkan, itu tahannya sampai lima hari Lima oh, hari? Lima hari tahan dijamin terkait kain di dahulu bro istri lu pasti suka banget. Ya. Teh desi seneng tiap pulang ke Sukabumi pasti beli. Kang Sule kalau mau dari Jakarta ke Bandung berhenti istri dulu. Selalu emang enak maksudnya. Cuman karena gara gara terkenal aja jadi apa ya sistemnya si tiketing jadi oh, <laughs> iyo, sampai ngantri. Gak boleh beli banyak. Ya ada pembatasan. Kecuali kalau langsung ke dapur. Oh. Gue pernah sampai ke dapur. Kayak tadi tuh gue langsung ke dapur udah kenal ke dapur langsung ada disajiin. Cuman emang rasa nggak boleh milih. Jadi re, e, kan ada rasa durian, strawberry, coklat, melon dan lain-lain ya. Tapi kalau pakai keranjang gini karena ciri khasnya keranjang, jadi cuman satu rasanya yang original. original. Nah ini yang original. Juga yang enak, yang original. Iya, gue juga nggak suka. Ada durian satu kali doang udah semua. Oh, terlalu tebal. tebal ya. Untung gue nggak ngambil tadi. Tapi ada kotak pak ini pak, baru baru-baru ngangkat ya okay. durian. Um, nggak pernah aneh-aneh lu obrol makannya gitu kan, ini aja yang original kan gue beli 3 temen gue terus sama istri yang temen gue. E, main nampel lagi mana? nggak tahu gue anjir, pusing apa ya zombie tapi masih banyak diakalin lah jombi, karena udah sewa server terus anak-anaknya juga aktif, jadi sama gue tuh amin zombie, tapi temukan zombie juga jarang iya, <laughs> liarin anak-anak yang bunuhin duluan ekstrim aja zombie-nya, gue tuh males reloadnya tapi sekarang gue udah bisa bisa apa, naikin, apa uh, repeat skill yang udah ada ada ada, ada, ada nya gue masukin karena kan mati mulu ngereset lagi skillnya nya ya itu oh ada gitu. mode-nya jadi ada mode-nya kalau baca buku lagi itu yang udah kita set, kita balik lagi skill -nya. yang kemarin seperti panas-panasin si Pinsen sama anak-anak tuh, Dagon Terus? Oh, Dagon okay, itu, but... Itu terkenalannya di PS5 sih Itu game kayak Zombie Survival, uh, Third Person Zombie mulu Makannya, gue bilang juga anak-anak senangnya aja kala ngajak-ngajak Kalau nggak Harry Potter? Aduh, Harry Potter Gue bilang, bukan masalah gitu Gue kan karakternya itu orangnya nggak pernah bisa Pembawaannya Dan kurang menarik pikir, ya, ya, pikir uh, lah, ya. uh, Pembawaannya Tidak. kurang menarik untuk Adventure Dan Adventure itu rata-rata miau au aja direkam gak live streaming, jadi bisa lah chapter chapter bodohnya di popi, <laughs> di, di, di, di, dipotong. ini gue bingung lah, gue ngomong main Harry Potter diajak kerjain Vincent, ah lu aja deh lu yang, yang apa praregister kan, gue mah gak kayak ini? film mobile. Gitu. Yeah. ya. pre-show, gitu. itu kayak ini, negotiating. Oh, langkah awalnya apa itu. no? kasih tahu anak-anak Iya, -anak, ya sebenarnya langkah awal pun usaha. iya modal nekat lah ah kali. gila modal nekat masmu nyonyor jadi berapa kali gue modal nekat bikin amenities masukin untuk jadi distributor nggak wetol mundur anjir ya, tapi kan kalau emang lu lu punya duit apapun kalau lu nggak mau nekat ya lu nggak bakal jalan jalan lu apa kan iya lu harus katakan. berani dulu Itu tuh, kayak gue nih bekas bekas karyawan udah punya gaji gaji bulanan manager uh sekarang kalau gue begini terus ya bisa aja gitu tapi kan ga akan berkembang ga akan mulai-mulai iya. usaha ga akan mulai-mulai usaha benar sih berarti basicnya berani dulu, berani dulu terus lah. sesuai emang bidang Sama, profesi yang ya, gue tau ya. oke okay, berarti kan terus lu bergeraknya terus udah punya channel maksudnya channel dia relasi, oh, relasi. jadi relasi sebelum channel, re resign oke. itu lu udah prepare dulu hmm. gitu lho, ya siapa nuh yang, yang bisa lho. di oke okay. berarti emang sesuai bidang yang dan, ah. dan, dan track, track record lo bagus Kayak, Kaya... yang gak ada cacat lah, Tidak, jadi ya. relasi itu percaya gitu. betul, kayak misalkan nih, gue udah resign, tiba-tiba orang ketemu nih, eh lu sekarang di mana? Oh. gue buku usaha gini-gini, oh -gini. itu lah gue kapan nongol gitu. jadi oh, iya. udah tanpa tanpa effort apa, ketemu aja dan itu pun ketemu bukan karena gue pengen ketemu dia. iya Setelah iya. iya. Semua, ya. ada hal di balik iya. itu ya, tanda kutip jadinya ya, dipakai gitu ya usahanya nol dan sekarang dia bikin gathering 150 orang masuk hotel rancamaya nggak tahu dia siksa kayak apa, -apa bro ah, cuannya berapa ini? cuannya tiga hari dia di sini bro aduh ratusan itu <tuh> nanti belajar bro kalau kalian mau belajar usaha nah. coba tanya tanya sebenarnya kalau -tanya, jangan jangan jangan lihat apa nilainya lu ya, ya. value yang lu kasih ke player lu Gitu. Kalau lu bisa kasih value bagus gitu, dia bayar lu berapa aja? Datang gak, sendiri ya? Gak bakal nggak bakal apa? Boongin hasil? Iya, gitu loh. Maksudnya lu kayak, terus lama lu kasih yang bagus ke klien lu, maksudnya lu mau semahal apa dia pasti bayar. Dia pasti, ya, ya, pasti ya. mau lo dengan angka yang lo kasih. Iya sih. Kalau baca kayak gitu sih, gua pernah ngalamin. Malahan lebih gijian waktu gua masih kuliah ya. Waktu hmm. itu kan gua bikin buka buka komputer. Gua ngerakit. A, kan bayaran gue tuh cuman perakitan itu berapapun itu nilainya secara total gua udah kasih lihat pembelian paling 500.000 ribu. Hmm. tapi emang ada konsumen yang memang pengen ngasih effort lebih. Hmm. gue dikasih satu PC juga walaupun nggak iya. sama kayak dia. ya mungkin itu mirip ya untuk yeah. pemikirannya. jadi kalau lu udah dipercaya, ya cepat. kalau jadi usaha pengusaha nih paling gampang ngambil uang siapa sih? pelanggan. Hmm. pelanggan. Hmm. Ya benar. bukan orang baru. Hmm. Iya benar. Iya benar-benar. Bahkan ngomong lu ngomong apa ngomong apa juga Didengah. masih percaya. Ya? Paling gamen tuh ngomong pelanggan. <laughs> Makanya ya lu kasih pengen dulu ke dia biar lu jadi biar dia jadi pelanggan lu. Iya, iya iya Mungkin gua salah satunya pelanggan gua ya. Ini iya. gua paling enak ngambil peluru dari lu. Hahaha. Ayah ayah ketawa. Kayak eh, kayak eh, contoh nih. Kayak minta A, gua kasihnya A plus B. Ah, Oke, okay. ini udah, dia senang dong, happy dong besok-besok gue minta B dan C, gue kasihnya B, E, D dia gak banget pindah oh okay. Cuman Jadi, itu dia lu ya kita servis lah kak, iya. ke asalnya, ke alah servis iya kan, usaha semua di servis lu mau usaha apa makanan, pasti ada servisnya Lo mau usaha buka toko, pasti ada servisnya gak boleh telat buka, iya. gak boleh telat ngirim Betul. gitu ya. wah itu emang membutuhkan agar gitu iya, lu, ya, lu kasih penuh dulu dalam tiga tahun ini emang gua rata-rata emang sekarang itu gua lagi turun tapi pas gua rata rata yang dari per tahunnya malahan lebih gede dikit daripada tahun sebelumnya pada tahun sebelumnya lagi rame tuh ternyata emang posisinya pada saat gua ikhtiarin dan konstan itu lebihnya kadang-kadang gua nggak hitung karena bukan di luar catatan normal hmm. ya kan ada yang ngasih apa ya ada kan orang gua murah belum mahal itu mah udah udah nggak ngaruh gitu. kayak lu contoh mah di topet deh lo searching misalkan, mau beli uh. PC gitu, atau beli mouse gitu hmm. ada mouse yang sama yang satu harganya juta gitu. misalkan hmm. ini apa? oh, sorry wah kambing oh, kambing guys seri lah pernah kayak mas kayak tadi, TikTok, pet. satu mouse harganya sejuta, yang satu 900 ribu deh hmm. atau 800 ribu lebih murah tapi yang satu juta reviewnya tuh banyak komentar bagus oh yes bener, 800 bener. ribu tuh lu belum ada lu beli yang mana? Iya, <laughs> gua beli yang banyak orang udah bener. udah benar oh iya nggak laru kalau misalkan iya yeah, iya gua lihat sekarang emang murah. lebih ekstrim sih system, iya uh, apa namanya sistem seller ya di, di secara online itu gua gua pernah juga memang kasus yang seperti itu banyak gua temuin pada saat mau beli barang-barang apalagi elektronik gua relain nunggu dari Batam ke bedanya 500.000 jauh banget ya kan kalau gua pikir-pikir dan di Batam kan kena casnya lebih dari 80.000 pengiriman paket belum resiko cedera karena waktu itu di gua pakai apa ya pakai Toped belum ada untuk e, garansi kerusakan e, elektronik dulu, dulu tuh belum cuman garansi barang aja nah, gua mikir tuh tapi memang pada saat ngeliat review dia pembeliannya tinggi datang barang tuh gak ada cacat dong, iya. begitu sih iya pasti temen gue beda beli tuh yang mirip sama RX 570 ternyata dia cuma overclock dari softwarenya aslinya uh -huh. itu, begitu firmwarenya gue cek, dia dikasih RX 560 beda 500 ribu, tapi iya. iklannya gitu aduh gua bilang, lu sih nggak lihat jumlahnya pemberian berapa itu, berapa orang doang Dan kalau itu kan jatuhnya uh, cheating lah ya iya, ini pula itu mah kalau ini kan Apple tuh Apple, loh harga sama barang saa barang sama harga beda. Cuman cara bisnis lebih bagus sih orang beli service. Yes, tujuh. tujuh. tujuh. So guys, pembelajaran sekarang itu catat nanti kita ngobrol buru-buru masa kerjaan kita mau makan dulu guys. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya di pertemuan gua dengan Om. Mama, dia di dunia digital itu adalah omplot. Gua selalu sayangin dia karena memang dia ngikutin dari awal. Walaupun udah pensi omplot. No, pensi dari dunia game, ya, game seal maksudnya, tapi yang lain kan gua sering nengokin. Lu main Dota, CS, apa gua download lagi CS. Asen anjir, anjir. CS jiran, gua masih main. <laughs> CS gua lihat kemarin. Eh makan-makan, makan-makan. makan A few moments later. Ya, udah. udah kenyang. Udah kenyang, guys kita udah makan semoga kalian bisa menikmati video ini dan dapat ilmunya bro dari pengusaha muda cuy gila bro. semoga nanti dia nambah lagi anaknya nambah nah, lagi anaknya oke okay. so, <coughs> sekarang baru satu tahun ya Hah? baru satu tahun ya yes? <coughs> hey, oke okay. well, bayaran guys ada bos cuy aduh Kapan gue bisa di sini, Om Claude? Situ ya? Di bawah gue? ya. Oke, okay. gue tinggal ya. Nah. Thank you, Ma Bro. Mohon siap. Oke, okay. nanti kontek kontak aja. Yo nikum